Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suryono. Masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan belajar bersama-sama yaitu sinawojo cowok bab pari basan. Sebelum kita uraikan bab pari basan perlu kita ketahui bahwa dalam Sinau Bahasa Jawa Paribasan, Bebasan, dan Saloka ketiganya ini hampir memiliki kesamaan hampir mirip untuk itu marilah nanti kita akan belajar bersama-sama Sinau Bahasa Jawa mulai dari Paribasan, Bebasan, dan Saloka kita buat mulai bagian 1 bagian 2 dan bagian 3 untuk itu sebelum kita mulai bab paribasan saya mohon kesediaannya untuk memilih subscribe dan bunyikan lonceng apabila ada video yang terbaru dari saya akan selalu mendapatkan notifikasi sehingga kita bisa mengikuti kegiatan dari Sinawabayu Jawa, dari channel Bambang Siripno kali ini. Mari kita mulai dengan bab paribasan. Paribasan yaiku, unen-unen kang ajak panganggune mawa teges entar atau kiasan, lan orang nemu suroso pepindan Jadi paribasan di, jika diureikan dalam bahasa Indonesia adalah kata-kata yang tetap dalam penggunaannya yang memiliki makna atau kiasan dan tidak mengandung makna pengandaian atau makna konotatif. Jadi tembung entar atau kiasan atau makna konotatif. Orang surasa pepindan tidak memiliki orang ngemur, orang tidak memiliki arti pepindan atau pengandian. Itu seperti ini dalam bahasa indonesia Jadi kata-kata yangnya kata-katanya tetap dalam penggunaannya yang memiliki makna kias, jadi artinya tulisannya tadi kata-katanya itu makna kias dan tidak mempunyai arti pengandian. Orang ngemur Rosu Roso pepin pebindan. Pengandian itu makna konotatif, makna kiasan. Sebagai contohnya, contoh, contoh nih, atikan, atikung, atikuno tegese ngendel-ngendelake kekuatane kaluhurane lankapinterane artinya mengandalkan atau menyombongkan kekuatannya, kekuasaannya dan kepadanya yang dimilikinya dalam hal ini biasanya kita gunakan apabila menjadi seorang pejabat maka janganlah memiliki sifat atigang, atigung, atiguno, yang artinya jangan menyombongkan kekuatannya, menyombongkan kekuasaannya atau menyombongkan kepadanya meskipun kita berada di puncak atau di memiliki jabatan yang lebih tinggi. contoh yang kedua, ono catur mungkur, tegese. Ora gelem rungoake rekasa liyan kang ora prayogo. Ora gelem rungoake, rungoake itu mendengarkan, tidak mau mendengarkan rekasa liyan keluh kesah ataupun kunjungan orang lain yang tidak baik. Ora prayogo itu tidak baik. Jadi. Kalau coba saya kan, tidak mau mendengarkan kalau kesah atau kunjungan orang lain yang tidak baik. Jadi, bahasa ini ono catur mungkur. Contoh yang ketiga, angon mongso. Tegese, gulek waktu mongso itu waktu, kang prayogo utawa gulek waktu kang becek. Jadi kita harus mencari waktu yang baik. Yaitu menunggu waktu yang tepat atau mencari waktu yang baik Misalnya ini apabila kita ingin memiliki hajat tertentu Maka kita orang Jawa biasa mencari hari-hari yang baik Kita mencari waktu yang baik Atau kita angon mongso Paribasannya seperti itu Anak polah boboh keberadaan wong tua nemu amarga anak kang kurang Orang tua itu ikut menanggung akibat dari perbuatan anaknya yang tidak baik Jadi anak polah bapa ke pradah Sebagai contoh apabila ada tindakan anak yang tidak benar maka orang tuanya ikut terpanggil ikut bertanggung jawab istilah jawanya, paribasani anak pola bobo ke prada becik ketite, Allah ketoro tegesi tumindak becik lantumindak olo, bakal ketoro tembimburine, utawa dititani tembimburine perbuatan baik dan perbuatan buruk pasti akan terlihat nantinya nah, ya, kalau kita pesan dari orang tua sering becik ke titik olok ketoroh apapun nanti akan terbukti gitu. jadi perbuatan apapun yang jelek nanti akan terbukti makanya di dalam orang Jawa memberikan pengarahan kepada anak-anaknya jadilah anak yang baik, sebab segala sesuatu nanti ada istilahnya becik ke titik olah ke toro kita lanjutkan ciri wanci lelai gino mati ciri wanci lelai gino mati tegisik Ciri ciriwanci pakulinan Allah ora bisa hilang nanti tumekaning pati bahwa kebiasaan atau watak yang buruk seseorang tidak akan hilang sampai mati artinya seperti itu jadi ciri wanci lelai kinowo mati artinya kebiasaan atau watak buruk seseorang tidak akan hilang sampai mati jadi sifat seseorang itu sebenarnya tidak bisa dirubah bisa berubah apabila sudah meninggal dunia maka ada istilahnya paribasanipun pun ciri waci lelai ginowo mati contoh sak terus cerbasuki mawo beyo tegese Samu barang kegayuan utowo kabeh kegayuan butuh akhir ragat utowo biaya artinya setiap keinginan atau cita-cita pasti membutuhkan biaya suki moobil jadi segala sesuatu apabila kita ingin meraih atau mencapai suatu cita-cita pasti akan memerlukan biaya bagi contoh, kita mau sekolah, mau kuliah tetap ada biayanya. Ingin memiliki hajat tertentu pasti ada biayanya. Maka paribasanipun pun Nipon, basuki mawo bio. Contoh saat latihan pun, rukun agawi sentoso, cerah agawe bubrah. Rukun Agawi sentosa cerah agawi, bubrah tegesi uang utawa negoro kang rukun bisa dadi kuat dini yencet congkrahan jalari ringkeh gampang dijajah. jajah artinya kerukunan antar masyarakat akan menjadikan negara itu kuat dan sentosa namun jika masyarakat bercerebre akan menjadikan negara itu lemah dan mudah dijajah. Jadi paribasan pun rukun agawe sentosa cerah agawe kup. Katus mengkaten wau contoh-contoh ini pun paripesan engang kedi engang sakit ulah teragen mugi sakit nambahi wawasan nambahi ilmu lan mugi manfaat cuma teng lari-lari engang sekolah wan taneng sekolah besar. Utawi sekolah menengah pertama yang ngonton pelajaran Bosojo. Pulang bali malih, awun kesupan, dipun semak terus video kula, nonton channel Bambang Sirepno maka nonton sesambunganipun kali bab sajelengipun, pun menikah bab babasan lansaloko. Cekap sematan, maturungun, wabilai taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.